Pernah aku jatuh hati Padamu sepenuh hati Hidup pun akan ku beri Hey, yo geng uh, Assalamualaikum geng uh, Jadi hati, Ini video part 2 nya, geng. Part 2 -nya. Jadi di sini gue masih kuberi. ngerjain uh, ngerjain temen gua waktu SMP nih masih ngeprank dia lah, tapi lewat chat nih geng ya e, jadi kemarin kita udah ngeprank dia tapi gua belum jujur nih geng nah sampai, -sampai ini gua masih belum jujur kalau sama dia kalau ini tuh prank gitu jadi kemarin tuh kita langsung aja ke chatnya kali ayo ya. ini dia e, temen gua yang perlu kita lihat e, chat, e, chat yang kemarin ya Jadi kita ya, kita itu chat kemarin sama dia sampai sampai nah sampai sini nih nah, sampai sini oke okay, geng e, sebelum lanjut ke videonya e, kalian jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke medsos yang kalian punya oke okay? jadi disitu tadi tadi e, sekitar jam 11 nih ya, jam 10.55 gue bikin story kayak gini nih Oh, gitu ya, sorry kayak, kayak sedih itu. Jadi di komen lah sama Puja nih, kenapa bang kata dia kan. Nah sini gua gua balas, gue balasnya apa ngaur lagi nih. kangen sama Puja gitu. Terus dia balas lagi, ah kok bisa? Terus dia balas lagi, emang nggak boleh ya kangen sama orang yang dulu yang dulunya pernah ada di hati. Kie, gomolan gua keren nggak <laughs> Lagi apa Puja? Terus dia balas lagi nih, guys Hehe, boleh-boleh aja sih kata dia kayak gitu uh, Lagi mabar ML nih Rama, sorry ya, slowpon. Oh lagi dia juga suka main mobile aja nih, oh, Oke di sini gua balas gua kasih apa, gua ngedip dia, kasih teng-teng gitu ya. Oh suka main ML juga, suka. Kalau oh, Rama suka, kalau Rama, kalau Rama gimana? Suka juga sih, tapi lebih lebih suka sama Puja. Gitu. Maksudnya gini nih, tapi tapi lupa bikin sukanya nih ya suka juga sih tapi lebih suka sama kerja maksudnya gitu nih haha katanya kok ketawa nggak ada lucu aja emang ada ya larangan berketawa, terus ya nggak juga sih terus gimana katanya dia kan nggak apa-apa Puja terus gua sedikit perhatian nih ya, oh iya udah makan belum belum nih kalau ramah kok belum udah puja, udah puja baru baru aja siap, masih oh, belum lapar, syukurlah kalau udah dia bilang kayak gitu nih, geng. terus gue balas lagi, oh gitu, hmm. terus buat tanya, hmm, gimana sama pacarnya Puja masih berantem, jadi kemarin tuh kan dia berantem sama bebek dia sama kesel sih, geng, serius gue kesel di sini karena dia tuh udah punya pacar. gitu Kenapa udah berantem nggak putus aja gitu ya kan? <gif> Terus dia balas ya masih gitu-gitu aja. Tapi udahlah ya, nggak usah dibahas dia. Toh di dunia ini stok cowok juga juga masih banyak kan? Coba gitu. Deh, -de -de. ya, juga sih gue balas kayak gitu. Mending bahas tentang kita aja ya kan. <gif> Terus dia balas. E, selagi stok banyak ini ya slow aja lah ya kan. Terus gue sini ya, apa sedikit. Eh, mau ngebaperin dia lagi nih jadi kapan nih Puja terus dia nanya kapan gimana kapan Puja mau dihalalin gitu <laughs> biar dia ini baper kayak, ya kan Dan, kapan Puja mau dihalalinya ya dia, terus dia uh, beberapa menit ini nggak balas geng ya terus gua balas uh, chat dia lagi Puja kok nggak dibales Maaf ya Rama, uh, Puja sibuk tadi ngerjain tugas dari dosen Oh dia lagi ngerjain tugas dari dosen dia Dia kan kuliah di Jogja Terus gue balas, oh iya, ya Puja nggak apa-apa <laughs> Jadi sekarang udah selesai, dong tugasnya Masih sebagian, oh gitu Iya Rama, uh, Rama lagi apa nih Ke, Lagi mikir kamu Iya kembali gue lagi nih Terus, aha, lagu lama katanya <laughs> Terus gue bilang, hm, basi ya Iya gitu. <laughs> ramah katanya, gombal modern barulah lah katanya <laughs> Terus gue gombalin lagi, nih geng, gue baper lagi dianya nggak, nggak, Ini maksudnya tuh gak usah pake gombal ya, gue sering salah ketik nih geng Karena cepet-cepet gitu kan Gak usah pake gombal, dinikahin aja langsung gimana gitu. Ya udah serah-ramaja kata dia. Ada! Terus kok terserah? Terpuja gak mau, ya kan? Terus dia bales. Emang Rama udah siap dalam segala hal buat nikah. Duh, disini gue bener-bener deg-degan nih, geng. <tuh dikirakan> Kayak beneran, sumpah. <tuh dikirakan> Emang Rama udah siap dalam segala hal buat nikah. Nikah itu gak semudah yang kita bayangkan. Udah, udah kuat imam, iman dalam menghadapi rintangan kedepannya nanti terus gue balas gue berusaha meyakinkan dia seyakin yakinnya nih geng ya terus gue balas siap kok siap lahir batin oke okay. omongan jantan tuh emang kayak gini kalau belum dapet cewek tuh geng ya terus di sini dia bales lagi bukan hanya siap lahir batin aja ramah tapi siap mental juga dalam menghadapi masalah yang timbul kedepannya kelak katanya dia oh, sedikit dewasa geng ya <laughs> iya tahu kok Puja balas gitu. Tapi Puja masih punya pacar. Nah, sini gua proper sedih lah gitu ya kan. Terus dia balas. Syukurlah, syukurlah kalau Rama tahu. Ini biar Puja selesaiin dulu masalah Puja sama pacar katanya kan. Gimana baiknya aja nanti. Ya, mungkin dia udah kemakan omongan gua nih kayaknya. Terus gua balas, "Iya Puja." Terus dia balas lagi. Uh, puja juga gak mau, karena ada orang baru dalam hidup. Puja, puja dibilang berpaling setelah sekian lama gitu. Nah, bener juga sih, masa ya? Uh, dia baru putus, terus langsung jadian sama gua gitu kan? Gak enak gitu kan gitu. Terus gue di sini berusaha buat ngebaperin dia lagi di geng gua, berusaha buat mendapatkan hati dia lagi nih. Di sini gua bilang, "Jujur, aku sayang sama Puja." Nah, di sini dia bales kalau cuma sekitar sayang aja enggak bisa dan enggak cukup <laughs> <laughs> iya sih bener sih ya <laughs> terus gue balas. iya aku ngerti kok ya terus dia balas lagi nih sekarang coba ramah pikir karena pernikahan itu tidak sak pernikahan itu sakral bukan untuk dipermainkan nah ingat tuh ya yang cowo tuh nikah itu bukan buat main-main geng oke okay? Nah, di sini ya aku tahu uja gue belis kayak itu aku mau nanya nih aku mau nanya sama dia uja masih ada perasaan gak sih sama aku nah, terus dia jawab syukurlah ramah kalau tahu jujur ju ya jawabnya gue bilang kayak gitu nih dia bilang di sini gua gua kaget juga sih masih dia bilang masih geng berarti masih ada kesempatan buat gua ya nggak <laughs> dari sini bilang masih tapi sekarang rasa sayang puja kerama hanya sebatas teman. Nah di sini gue down lagi nih geng. Dia dia sayang sama gue, cuman baru sekedar temen doang, gitu ya kan? Terus dia balas lagi. Nggak tahu setelah keseriusan rama yang benar adanya, rasa rasa teman itu bisa menjadi lebih nantinya. Nah di sini gue mulai semangat lagi, semangat terus. Terus gue balas geng. Tapi sayang aku lebih dari teman puja, gue terus dia balas gini nih geng ya ini bener-bener mantep nih jawabannya sumpah. bisa nggak kata-kata ramah dipegang terus gua balas Insyaallah bisa puja aku bakalan bukain semua omongan aku sama puja <laughs> oke okay, geng nah disini gua cuman uh, dia cuman ngeret uang doang nih geng uh, cek gua. jadi nanti nih ada part 3 nya ya jadi di sini gua belum jujur nih geng sama dia kalau ini tuh prank itu ngerjain dia cuman dia benar-benar nggak tahu ini bener-bener real gitu dia nggak tahu kalau lagi gua prank atau lagi gua kerjain tuh gitu. terus nama YouTube gua juga dia nggak tahu nih oke okay. aduh kasihan sebenarnya cantik geng. cuman gimana ya dia udah punya pacar gitu terus gua uh, uh, gimana uh, perasaan gua nih ya ya tuh nggak nggak sekelas gua gitu maksudnya tuh kelas dia lebih tinggi dari gua gitu maksudnya tuh ya dia tuh bisa dapat cowok yang lebih dari gua gitu maksudnya secara geng cantik kayak gini gimana mau coba sama gue yang jelek kayak gini udah kuliah di Jogja sastra Jepang lagi geng oke okay, geng nantikan nantikan lagi video part uh, tiganya ya uh, kalian jangan lupa like comment dan subscribe channel gua biar gua lebih semangat lagi dalam membuat konten untuk yang selanjutnya oke okay? See you. Bye.